di dalam kamar yang luas, Lin Dong mengeluarkan Seeking Spirit Grace yang ia beli dari pelelangan. Setelah itu, dia melemparkannya ke arah Mulingshan saat dia tersenyum dan berkata, Ambillah, gunakan itu untuk menyelesaikan segel di tubuhmu. Petik 2, Mulingshan mengulurkan tangan kecilnya dan buru-buru menerimanya. Joy muncul di dalam matanya yang besar ketika dia berseri-seri dan berkata, Aku akhirnya mendapatkannya. Aku. begitu aku membuka segel, aku pasti akan mencabut semua gigi milik hiu iblis darah itu saat aku melihat mereka berikutnya. Petik 2, Lindong tertawa kecil dan menjawab, kami masih memiliki kegiatan lain sebelum itu. Apakah kita akan merebut menara perak dari orang itu? Mata Mulingshan menjadi cerah. Dia mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh minat. Bagus, bagus. Orang itu sangat benci. Kami akan mengambil barang-barangnya dan membuatnya mati dalam kemarahan. Petik 2, Lindong menatap gadis kecil yang sepertinya menginginkan dunia untuk terjun ke dalam kekacauan. Dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah menggosok kepala kecilnya, dia berkata, Kamu harus menyelesaikan segel ini milikmu terlebih dahulu. Menyambar item itu tidak akan mudah. Kita masih perlu merencanakan. Petik 2, Um, Mulingshan mengangguk. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak dapat menyelesaikan segel Mengingat kekuatannya saat ini Dia hanya akan menjadi beban jika dia menemani lindung untuk merebut item itu Mulingshan melambaikan tangan kecilnya Ketika live coffin cover hitam melintas dan muncul Dia melompat ke atasnya Dan cahaya biru pekat meletus dari dalam tubuhnya Sementara, si King Spirit Grace juga memancarkan cahaya hijau giok. Mengaung Cahaya darah melonjak di bahu Mullingshan saat dia mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Ketika hiu cahaya berwarna darah muncul, giginya yang tajam menggigit bahunya dengan kuat. Cahaya darah menyerbu tubuhnya dan memblokir daya Yuan Mullingshan agar tidak beredar. Mullingshan menggigit bibirnya saat segel yang terbentuk oleh tangannya yang kecil berubah. Lampu hijau giok yang rumput raja roh laut di tangannya telah berubah menjadi melonjak ke dalam tubuhnya. Setelah itu, itu menyerang hiu cahaya berwarna darah. Rumput Raja Roh Laut, ini tampaknya memiliki efek penindasan yang sangat baik pada anjing laut. Oleh karena itu, lampu darah dengan cepat dipaksa kembali kemanapun lampu hijau berlalu. Hiu berwarna darah yang ganas itu, yang awalnya dengan sombong, dengan cepat jatuh ke dalam keadaan lelah. Ini memang efektif. Lindong menyaksikan adegan ini dengan gembira. tampaknya Rumput Raja Roh Laut, ini memang memiliki efek besar pada segel yang dipasang pada Mulingshan. Ini membuatnya menghela nafas lega. Lagi pula, jika Mulingshan dapat memulihkan kekuatannya, dia pasti akan sangat membantu operasi di masa depan. Aku juga akan menggunakan periode waktu ini untuk mengendalikan Sky Devouring Course. Lin Dong tersenyum, dia melambaikan lengan bajunya, dan Burning Sky Cauldron terbang keluar tubuhnya bergerak dan terbang ke sana dia pasti akan menggunakan simbol leluhur yang memangsa untuk mengendalikan mayat, karena itu yang terbaik adalah sedikit berhati-hati, interior burning sky cauldron tampak lebih mantap dan lebih kuat daripada di masa lalu Delapan lokasi di langit secara samar-samar memancarkan beberapa fluktuasi, mereka muncul seperti pilar pendukung langit yang sepenuhnya menstabilkan seluruh wilayah ini dengan delapan Burning Sky Guides, Burning Sky Cauldron jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mata Lindong menyapu, setelah itu, dia menjentikkan jarinya, dan sebuah peti mati kristal muncul dalam sekejap. Mayat yang benar-benar hitam diam-diam berdiri di dalam peti mati. Tangan Lindong menggosok peti mati kristal. Yuan Power bergetar, dan benar-benar menghancurkan peti mati kristal. Ketika peti mati kristal tersebar. Mayat hitam itu benar-benar terbuka di bawah mata Lindong. Mata Lindong berisi kegembiraan saat ia dengan hati-hati mengamati mayat ini. Tubuh layu hitam yang terakhir ditutupi dengan banyak bekas luka seperti cakar, dan ada lubang dalam ukuran kepalan tangan di punggungnya. Orang bisa mengatakan bahwa itu telah mengalami pertempuran yang sangat putus asa sejak dulu. Lindong memeriksa mayat itu. Dia berpikir sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Sebuah pilar Yuan Power yang tangguh melesat keluar, dan dengan kejam mengecam tubuhnya. Namun, mayat itu bahkan tidak bergerak dalam menghadapi serangan ini. Hanya ketika kekuatan Yuan Power menembak ke tubuhnya, apakah permukaan gelap itu memancarkan cahaya hitam, dan membubarkan serangan Yuan Power Lindung dalam sekejap. Itu benar-benar kekuatan menyantap. Lindung bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia sangat akrab dengan Devouring Power. Oleh karena itu, dia secara alami mengerti dengan jelas bahwa kekuatan yuan sedang dimakan oleh mayat pada saat kontak. Yan, bagaimana aku harus mengendalikannya? Tanya Lindung dalam benaknya. Meskipun dia adalah pemilik simbol leluhur melahirkan saat ini, dia jelas jauh dari mampu memanfaatkan simbol leluhur melahap dengan cara yang sama menakutkannya dengan guru melahap saat itu. Rendam pikiranmu ke dalam simbol leluhur yang memangsa dan bagikan kekuatan pengambilan ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, yang perlu kamu lakukan adalah membuat segel melahap. Jawab Yan. Lindong memiringkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya, dan cahaya hitam berkumpul di sana. Setelah itu, itu berubah menjadi lingkaran cahaya. Segera setelah itu, jarinya bergerak maju, dan dengan lembut menyentuh dada mayat itu. Berdengung. Riak cahaya hitam lain tersebar saat jari-jari lindung menyentuh devoring Sky skycores. Namun, ketika cahaya yang berisi daya devoring menyentuh jari-jari lindung, itu diblokir oleh daya devoring yang melekat di sekitar ujung jarinya. C. Dua kelompok devoring power bercampur. Setelah itu, lindung jelas merasakan pikirannya masuk ke dalam tubuh devoring Skykors tanpa upaya melalui titik kontak. Adegan di depan mata lindung berubah saat dia masuk. Setelah itu, dia menemukan bahwa dia tampak jauh di dalam langit berbintang yang luas. Perubahan tak terduga ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Namun, dia cepat pulih. Kemungkinan adegan ini adalah gambaran mental yang ditinggalkan seseorang di dalam tubuh Sky Devouring Course. Lindong berdiri di langit berbintang ini. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Ketika dia mengintip ke kejauhan di atas kepalanya. Sepertinya retakan hitam besar 10 juta kaki telah muncul di ujung pandangannya. Retakan muncul seperti jurang di langit. Di akhir kegelapan. Adalah aura jahat yang tak terlukiskan. Swoosh. Suara angin ribut muncul di kejauhan saat celah itu muncul. Sosok yang benar-benar terbungkus dalam cahaya hitam melangkah di udara dan berjalan. Lubang hitam tampaknya memenuhi udara di sekitar sosok ini. Karena banyak pusaran cahaya hitam terbentuk dan menghilang. Dari kejauhan, dia tampak seperti pencipta lubang hitam. Air mata di antara pesawat. Sosok cahaya hitam itu melihat retakan hitam besar yang tak terlukiskan. Sepertinya suara rendah dan dalam perlahan bergema. Lindung mengamati sosok cahaya hitam. The devouring power yang menyebar dari dalam tubuh yang terakhir membuat Lindung menyadari identitasnya. Sang guru yang melahap. Ada orang yang benar-benar diam berdiri di belakang guru yang melahap. Jika seseorang melihat dengan cermat, itu mengejutkan Sky devouring Kors yang diperoleh Lindong. Biarkan aku melihat siapa dirimu. Mata hitam yang tenang dari guru devouring mengamati celah di antara pesawat. Tubuhnya bergerak, dan dia benar-benar berubah menjadi kilatan cahaya hitam yang melesat langsung ke celah itu. Sedangkan mayat langit devouring mengikuti dari belakang. Swoosh Lindung menyaksikan dua sosok yang mengisi celah antara pesawat dan kulit kepalanya tanpa sadar mati rasa. Di balik celah itu, haruslah yang disebut kamu tamaimu. Guru yang melahap ini benar-benar mendominasi, untuk benar-benar berani untuk langsung mengisi daya masuk. Bang-bang, segera setelah guru yang menyelamatkan masuk ke celah di antara pesawat-pesawat ini, fluktuasi guncangan bumi mulai terjadi dari dalamnya. Aura mengerikan-mengerikan dan jahat menyebar. Tampak seolah-olah langit itu sendiri menjadi benar-benar gelap pada saat ini. Getaran di dalam retakan berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum raungan yang menggetarkan bumi terjadi. Lindong tampak melihat seratus kaki besar tangan raksasa melintas di dalam celah. Fluktuasi yang menakutkan ditransmisikan, saat kilatan cahaya hitam keluar dari celah. Itu adalah guru yang melahap yang telah menuntut sebelumnya. The Devouring Master menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya jauh lebih serius saat dia melihat celah itu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Swoosh, dia akan pergi. Ketika sebuah jari raksasa besar 10.000 ribu kaki memanjang dari celah di antara pesawat. Itu menekan ke ruang kosong. Dan sinar cahaya hitam jahat merobek ruang. Dan meledak menuju devouring Master dengan kecepatan kilat. Bang, The devouring Master tidak berbalik untuk memblokirnya. Namun, ketika cahaya hitam hendak menyerangnya, Sky Devouring Course itu tiba-tiba menyerbu ke depan. Dia menggunakan tubuhnya untuk secara paksa menerima sinar cahaya hitam itu. Desir, sosok The Devouring Master berkedip dan dengan cepat pergi. Di sisi lain, cahaya dari Sky Devouring Course redup. Setelah itu, jatuh tanpa daya dan akhirnya turun ke daerah tertentu di laut dalam. Adegan di depannya tiba-tiba terhenti saat Sky Devoring course jatuh ke laut. Pikiran Lindung menarik diri dari dalam. Saat ia mengerutkan bibir. Tampaknya Kors Devoring Sky ini telah rusak ke dalam keadaan seperti itu setelah membantu Devoring Master memblokir serangan yang relatif kuat saat itu. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 920. Pertunjukan yang bagus. Jatuh. Apakah aku berhasil mengendalikannya? Ekspresi Lindung senang. Saat dia melihat sky devouring course di depannya Dia bisa dengan jelas merasakan jejak koneksi yang terbentuk antara mayat dan dirinya saat simbol itu terbentuk Mata lindung menyala saat dia menatap sky devouring course Dengan pikiran, mata mayat yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka Ekspresi serius tampak melintas di mata hitam pekat itu seperti mata seperti tinta Haha, bahkan dengan ketenangan lindung dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat adegan ini. Mengontrol mayat penyantap langit jauh lebih mudah daripada yang dia bayangkan. Jika Sky Merchant Corps tahu bagaimana hal ini, bahwa mereka merasa tidak berdaya melawan. Sebenarnya sangat cepat dikendalikan oleh Lindong. Kemungkinan mereka akan merasa sangat tertekan. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Lindong adalah satu-satunya orang di dunia yang memiliki simbol leluhur melahap. Hanya simbol yang terkondensasi dari devoring power yang bisa tetap berada di dalam tubuh Sky Devoring Course. Energi lain apapun yang memasuki Sky Devoring Course akan dimangsa tanpa ragu oleh devoring power di dalam tubuh mayat. Meskipun mayat Sky Devoring ini masih bisa digunakan, itu dalam kondisi setengah lumpuh. Yan melayang keluar dari tubuh Lindong. Dia melirik Sky Devoring Course di depannya dan berkata, Jika kamu benar-benar ingin memperbaikinya, kamu hanya bisa menggunakan simbol leluhur memangsa untuk perlahan-lahan memelihara itu. Lin Dong mengangguk, dia tidak memiliki pikiran aneh untuk memungkinkan. Sky Devouring Course pulih kembali ke kekuatan puncaknya segera. Makanan harus dimakan gigitan demi gigitan. Dia sudah agak puas telah mendapatkannya. Meskipun Sky Devouring Course ini dalam kondisi setengah lumpuh. Bahkan seorang ahli yang benar-benar melangkah ke tahap kematian mendalam akan mengalami kesulitan menghancurkannya sepenuhnya, kata Yan. Tentu saja, sangat disayangkan kondisinya sangat mengerikan, dan kekuatan ofensifnya telah sangat melumpuhkan. Kalau tidak, itu akan bisa membunuh bahkan ahli tahap kematian mendalam. Saat ini, itu hanya bisa berurusan dengan ahli tahap mendalam hidup sempurna. Petik 2. Lindong Menyeringai dengan kata lain, kekuatan pertahanan Sky Devouring Course ini harus sama dengan ahli tahap kematian mendalam Dan memiliki kekuatan ofensif dari ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna, ini sudah kekuatan pertempuran yang agak besar Meskipun tidak dapat membunuh ahli tahap mendalam hidup, seharusnya tidak sulit baginya untuk menunda satu dengan hanya kekuatan pertahanannya saja Lindong tertawa dan berkata Bahkan para ahli tahap kematian mendalam akan sakit kepala jika mereka menemukan permen karet yang lengket sehingga mereka tidak dapat membunuh atau melepaskannya. Yan mengangguk, dia tidak menyangkal kata-kata ini. Terlepas dari betapa lumpuhnya Sky Devouring Course, itu pada akhirnya adalah sesuatu yang disempurnakan oleh Master Devouring untuk melawan Yimo saat itu. Lindong merenung sejenak setelah mendapatkan kendali atas mayat dengan mengepalkan tangannya. Peta laut tak dikenal yang dia beli dari pelelangan muncul di dalamnya. Setelah itu, energi mentalnya menyebar, menanamkan peta ke dalam benaknya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum dia membuka matanya dengan cara yang agak tidak berdaya. Ini juga bukan, meskipun peta laut mencatat wilayah laut yang tidak diketahui, itu bukan sesuatu yang dibutuhkan Lindong. Tampaknya dia hanya akan bisa mendapatkan lokasi yang tepat dari simbol Ancestral Thunderbolt dari Menara Perak Kecil. Aku hanya bisa menargetkan hal itu, Gumam Lindong. Gua Angin Iblis telah mengirim banyak orang saat ini. Dari penampakan situasi saat itu, ada dua orang yang telah mencapai tahap mendalam kehidupan sempurna di sisi Xie Yan. Sementara itu Xie Yan juga telah mencapai puncak tahap maju kehidupan profound. Satu langkah lagi dan dia akan bisa memasuki tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Barisan ini dianggap agak kuat, jika bukan karena godaan dari menara perak kecil itu terlalu besar, kemungkinan hampir tidak ada orang yang akan berpikir untuk menargetkan mereka. Sayangnya, tidak ada banyak, jika, di dunia ini, karena Xie Yan adalah orang pertama yang merebut menara perak kecil, ia juga harus jelas menyadari bahwa tidak akan mudah untuk membawa item ini keluar dari Sky Merchant Region dengan sekelompok serigala berkumpul di sekelilingnya. Lindung memiliki firasat bahwa kelompok Siyayan tidak akan tinggal lama di Sky Merchant City. Meskipun ini adalah wilayah Sky Merchant Court, dan semua orang akan memberikan wajah Sky Merchant Court pada awalnya. Beberapa hari kemudian, seseorang pasti tidak akan bisa bertahan dan menyerang. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton ketika waktu itu tiba. Lindong meringkuk sudut mulutnya saat pikirannya mencapai titik ini. Senyumnya memiliki perasaan sombong padanya. Meskipun pelelangan telah berakhir, populasi kota tidak menurun dalam beberapa hari berikutnya. Banyak ahli terus tinggal di sini. Selain itu, mata mereka semua terkunci ke arah tertentu saat mereka menunggu. Tempat itu adalah tempat gua angin iblis tinggal. Dari kelihatannya, tampaknya ada banyak orang di dalam kota yang mendambakan menara perak kecil di tangan Gua Angin Iblis. Meskipun banyak orang yang jelas-jelas tahu batas kemampuan mereka, Sky Merchant City praktis adalah sarang serigala sekarang. Gua Angin Iblis itu mirip dengan singa besar yang menyeret beberapa makanan. Meskipun singa itu sangat mengintimidasi, intimidasi ini saat ini relatif lemah. Kelompok siayan juga menyadari situasi ini. Dan mereka juga punya trik sendiri. Dalam satu hari, mereka telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa banyak penjaga kuat dari dalam Sky Merchant City. Mereka jelas bermaksud menggunakan serigala untuk berjaga-jaga melawan serigala lainnya. Namun, faksi besar yang tersisa di Sky Merchant City hanya memandang dengan mata dingin. Bantuan luar sementara yang disewa oleh gua angin iblis ini tidak akan banyak berguna di saat yang kritis. Selain itu, Bahkan mungkin ada beberapa di antara kelompok yang berencana menyalakannya. Pada saat itu, gua angin iblis hanya akan berakhir dalam kekacauan. Lindung duduk di tepi sebuah gedung tinggi di dalam kota. Dia agak malas melihat ke arah barat laut kota. Segera setelah itu, dia tertawa pelan dan bergumam. Mereka harus segera bergerak, kan? Si Yan yang tampak suram perlahan berdiri di halaman yang dalam dan sunyi sementara kata-kata Lindung terdengar. Matanya menatap para ahli Gua Angin Iblis di sekitarnya di dalam ruangan. Akhirnya, mereka berhenti pada sosok kurus di sudut. Kalau begitu, mari kita bertindak sesuai rencana. Kami akan meninggalkan kota sore ini. Petik dua. Sore tiba dengan sangat cepat. Saat matahari terbenam di barat, Lindong, yang duduk di atas gedung, tiba-tiba memiliki perubahan ekspresi. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan suasana seluruh kota yang tiba-tiba beriak sejenak. Apakah mereka tidak tahan lagi? Lindong tanpa sadar tersenyum sedikit saat dia merasakan perubahan kecil ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Dia bisa mendengar suara angin yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba muncul di barat laut. Beberapa ratus orang bergegas keluar dari area tersembunyi. Sebelum bergegas keluar kota, Lindong berdiri di gedung. Dia mengabaikan pemandangan kacau sosok yang tak terhitung jumlahnya di langit. Sebaliknya, pandangannya fokus pada tiga area. Tiga area ini memiliki kehadiran yang paling kuat. Jelas, mereka harus menjadi kekuatan utama Gua Angin Iblis. Mereka benar-benar tersebar sebagai pengali perhatian Hu, alis lindung sedikit terangkat. Dia bisa melihat bahwa faksi-faksi besar dari seluruh kota, yang telah dengan waspada menonton Gua Angin Iblis, telah mulai bergerak, lokasi yang mereka kunci adalah tiga kelompok terkuat. Menara Perak tidak ada di antara orang-orang ini. Orang-orang ini semuanya berselubung. Suara yang terdengar pada saat ini. Lindung menyeringai bahwa Xie Yan tidak akan pernah berharap bahwa Yan sudah mengunci fluktuasi dari Menara Perak di Tanah Lelang. Semua rencana Xie Yan tidak berguna pada saat ini. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa terus bersembunyi. Lindong menyilangkan tangan di dadanya. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Pada saat ini, Sky Merchant City tidak diragukan lagi menjadi sangat kacau. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas melintasi langit seperti segerombolan belalang. Setelah itu, mereka mengejar orang-orang dari gua angin iblis. Bahkan beberapa faksi besar akhirnya mengejar tiga kelompok dengan aura yang kuat. Ini berlanjut selama sekitar setengah jam, baru saat itu. Kota itu menjadi sedikit lebih damai. Menara perak menuju ke utara. Suara yang tiba-tiba terdengar. Senyum di wajah Lindong menjadi lebih lebar setelah mendengar ini. Setelah itu, dia bersiul. Dan langsung bergegas ke arah utara kota. Sesosok mungil dengan cepat mengikuti di belakangnya. Tubuh Lindong bersiul di udara di tengah matahari yang terbenam. Matanya yang bersinar menatap ke arah di mana fluktuasi itu berasal. Ketika ia dengan lembut bergumam.